Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini Kemudian kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri Bisa personal reading Carinya gampang banget tinggal cek di kolom deskripsi ya Oke kita lihat di sini untuk kamu Dari kartu ada Ten of Swords Kemudian ada Eight of Pentacles Kemudian di bagian kanan ada King of Wands Oke yang aku lihat di sini kalau kamu dideketin sama seseorang coba untuk benar-benar deket ya coba untuk uh, mendekat coba untuk istilahnya kayak uh, membuka hati gitu ya untuk sosok ini karena yang aku lihat dia bisa aja mengalihkan gitu loh mengalihkan rasa sakit kamu gitu maksudnya membuka hati itu kayak misalkan curhat atau mungkin hal-hal lain gitu ya yang, yang ada kaitannya ke arah e, mempercayakan e, sesuatu gitu, tapi kalau untuk uang, jangan dulu gitu ya e, paling dari perasaan aja yang aku lihat dan kalau misalkan satu departemen atau satu area dengan kamu ya memang harus hati-hati yang penting cerita yang Uh, di permukaan-permukaan gitu ya Cerita-cerita yang uh, Yang ringan-ringan aja gitu Dengan sosok ini Jadi bisa ada teman ngobrol aja istilahnya ya Ajakin aja gitu Ajakin ngobrol Ajakin uh, ngomong gitu ya Berbicara Itu yang aku lihat Kedepannya bakalan uh, Keren banget gitu loh Untuk kamu ya Karena karena di sini aku lihat ada kaitannya dengan uh, mulai untuk membuka gitu ya mulai untuk uh, percaya kembali tentang cinta walaupun di sini nggak ada cups ya nggak ada cups karena itu karena sulit banget gitu ya mungkin untuk kamu memang sulit gitu loh untuk bisa uh, jatuh cinta gitu ya sulit untuk bisa mempercayai seseorang tapi yang aku lihat di sini Nggak ada salahnya untuk mencoba gitu hanya saja ekspektasi kamu jangan terlalu naik gitu ya jadi lebih lebih enak memang di sini yang aku lihat uh, menjadi temen ngobrol aja dulu gitu ya temen ngopi gitu kan temen kesana kemari paling gitu ya aku lihat ya misalkan uh, wisata kuliner gitu kan dengan sosok ini ngobrol-ngobrol biasa gitu kan Dimulai dari situ aja dulu, gitu yang aku lihat. Nggak usah yang berat-berat dulu, nggak usah bahas tentang cinta-cintaan dulu, gitu ya. Uh, tuh ketika bahas cinta-cintaan kayak di menit tiga lewat tiga-tiga, karena yang aku lihat di sini dengan sosok ini tuh dia ngobrol aja dulu, gitu. Nggak usah yang nggak usah yang harus uh, membahas tentang cinta atau membahas tentang. Oke, okay, aku dengan kamu atau aku dengan... Cinta kita gitu ya, maksudnya enggak harus seperti itu dulu gitu. Kayak bersama aja dulu gitu, deket aja dulu, deket gitu ya. Enggak harus yang kayak gimana, kayak gimana gitu kan, enggak harus yang kayak. Oke kita nanti pacaran, oke kita nanti begini begini begini, jangan terlalu berat gitu ya, ya aku lihat terlalu berat, jadi di di diambil enaknya aja ya, diambil santainya aja gitu, enggak usah buru-buru, ya aku lihat, ya sekalian dengan kamunya juga untuk healing gitu loh, dengan sosok ini ya, kayak dibantu gitu loh, dibantu untuk healing gitu kan, dibantu untuk kembali. Ke jalur uh, kehidupan kamu yang sebelumnya, gitu kan? Yang sebelumnya itu kayak terhenti, gitu ya. Sekarang kayak harus uh, bertanggung jawab terus, kemudian juga terhadap diri sendiri, ya. Tentu saja, uh, dan kemudian yang aku lihat di sini bisa fokus gitu lah dalam bekerja juga gitu jadi uh, yang aku lihat nggak harus nggak harus fokus ke arah percintaannya jadi fokus fokus aja dulu dengan diri kamu sendiri ya kalau misalkan ada orang yang mendekat kalau dia yang nggak buru-buru ajak aja nggak apa-apa atau uh, terima aja ajakan dia ke sana kemari gitu kan sambil ini kan sambil kamunya juga kayak healing seperti itu yang aku lihat kalau memang dianya slow gitu kan, kalau memang dianya santai seperti itu, walaupun kita tahu gitu kan, kalau menerima ajakan dia berarti otomatis kita memberikan harapan gitu kan ke dia. Makanya di sini nanti ngobrol aja gitu kan, seperti yang aku bilang, ngobrol berbicara dulu gitu ya, curhat-curhatan aja dulu gitu yang aku lihat. Itu adalah cara ampuh gitu Untuk kamu dan dia Bisa Menerima ya Menerima satu sama lain Menerima cerita Satu sama lain Yang aku lihat seperti itu Gitu jadi Bener-bener dilihat Ya bener-bener dilihat uh, Cara kerjanya juga di sini Aku lihat Ya Bener-bener uh, dilihat banget gitu Kenapa? Karena Cara kerja kadang mempengaruhi dari sisi percintaan juga, kadang gitu ya. Kadang mempengaruhi banget, ya. Aku lihat, oke. Jadi, butuh proses ya, butuh proses gitu dalam hubungan percintaan ini, dan nikmati prosesnya ya. Nggak harus buru-buru yang aku lihat nikmati prosesnya kayak kita lagi jemur baju gitu kan jemur baju nggak bisa langsung kayak dalam 30 menit langsung kering gitu ya enggak itu, di, itu hidup di planet mana gitu ya yang, yang seperti itu kayak langsung kering terbakar dong nantinya gitu kan ibarat kata kalau misalkan dari kamar itu butuh cuma uh, lampu doang gitu kan butuh cuma kayak Listrik seadanya, gitu kan? Cuma untuk uh, ngecas, gitu kayak gitu ya, yang dibutuhkan aja dulu, gitu. Dan nggak uh, harus uh, gede banget gitu membutuhkan uh, ini, itu, ini, itu, gitu ya. Itu sih yang, yang aku lihat. Oke, okay. bye-bye. Sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.